Semua telah berakhir Tak mungkin bisa dipertahankan Kita bersama Karena jalan ini Memang berbeda Semua yang terjadi Tak akan kembali Jalan kita memang berbeda namun hati ini tak ingin kembali Ku yakin kita akan bahagia tanpa Tak perlu disesali Tak usah ditangisi Hanya luka Jika kita bersama Jalan ini Memang Berbeda Ku yakin Kita akan Bahagia Tanpa Perlu disesali, tak usah ditangisi. Ku yakin ini jalan terbaik, walau kita tak lagi berdua. Tak perlu di... Sesali Tak usah di Karena memang perbedaan itu ada Ini untuk kalian Ku yakin kita akan bahagia Tanpa harus selalu bersama Tak perlu disesua Kita tak lagi berjuang, tak perlu di...